Lihat ya teh nih asli ya udah ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim sim sim sim memanip mani kam baru yang jula-jula narinya lima juta siapa itu malas membayarnya banyak itu banyak banyak gitu ya oh, banyak, banyak. Nah, ikut dia, dia ikut apa arisan online aja aja masuk ya hai Abang, oh, abang suet ini, abang suet gratis, gratis ini, gratis ya? gratis masuk, masuk, gratis. masuk, udah. Tarik, tarik. masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, jadi masuk, ya. masuk, masuk, bisa masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, Bisa. masuk, masuk, bisa? Bisa. ini. Atau dua tiga action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh setia Allah rame-rame-rame Oke okay, berjumpa lagi bersama kita podcaster jalanan. yang penting podcast yaaah sekali oh. e, ma, Rame malam ini apa ya, Rame sekali Wah ya kita masih di rooftop dunia kopi kopinya dunia Oke okay, kopi yang gak bikin gembung ada di Jalan Insinyur Raji Juanda nomor 100 tebing tinggi Oke okay, okay. jadi yang mau lihat langsung kita live mau lihat kegantengan kita yang hakiki hmm. silahkan datang kita ngelarang. Kalau mau di podcast silahkan jumpai yeah. manajer kami. Iya. Yeah. Oke. Okay. Pada malam hari ini enggak usah perlu disebut lah nama manajernya. Pada malam hari ini kita uh, kedatangan tamu yang sangat luar biasa, biasa di luar dan sukanya suka-suka. Iya. -suka. Yeah. Dan luar biasa ini ada <laughs> Ode obrolan dakwah. Oke, ini. Oke, ini dia. Ini komunitas yang luar biasa. Iya, ini keren nih, Pak, obrolan dakwah nih, Pak. anak-anak uh, muda yang kreatif, inovatif, eh uh, pro energik, produktif, dan sensitif, inspiratif. Wah. Inspiratif, iya. luar biasa. Oke, okay. dan kita di sini bersama Oh, pentolan-pentolan, oh, obrolan anda. Anda. Wah, nah, Oke, okay. ada di sini ada, mungkin bisa perkenalkan satu-satu, ya. Pak. Ya, saya sendiri namanya Ke. Muhammad Ghazali Pilia. Oke. Okay. Okay. Saya Kamal Atem. Eh, Kamal iya. Atem, Pak Jambrong ya. Jambrong. Saya Saadan. Saadan. Oke. Oke. Okay. Oke, okay. okay, luar biasa. Ini walaupun kita nggak bisa hadirkan semua. Uh, personil Ode ya, uh -uh, uh, jadi memang. ini kita benar-benar atau foundernya ya jadi yang duduk di sini udah mewakililah ya mewakililah ya hmm. seperti wakil rakyat udah korum ya iya nah, jadi iya. wakil rakyat itu ya mewakili hati rakyat suara rakyat nah, iya. dan uh -uh. karena pun yang duduk di sini founder jadi memang mengetahuiin dari cikal bakal lahirnya Obrolan Dakwah sampai pergerakan pergerakannya iya program-program ya program -program. Jadi, yang perlu Bapak tahu, mm -mm. Bung, Bung Irfan tahu iya, bahwasanya obrolan dakwah ini adalah komunitas pemuda-pemuda uh, hijrah. Mm -hmm. Namun, yang noto mereka ini uh, menyampaikan dakwah atau merekrut para para personil mm -hmm. ini dengan cara kreativitas, ada sulam, mm -hmm. ada hipnotis, oh, film, video-video oh. olahraga. Uh, jadi, orang ini menyampaikan, bukan, ya, mohon ya bukan mm -hmm. seperti uh, ngajak. Ke jalan yang baik atau benar karena mereka ini nontabinya orang-orang yang pernah masuk ke dunia kelam Maksudnya gimana nih? Maksudnya? Ah kalau gitu daripada Bung ah, jadi tanda tanya kita langsung tanya langsung kepondernya ini, oh, Bang okay, boleh, Tupu Kamal Atem atau Bang Bah Jambrong. Oh, Silakan okay. dijelaskan dulu oh, okay, bang. Bang, tentang bang? Odi ini. Ah, ah bang, salamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Odi ini nggak luar biasa kali, ya kan biasa biasa aja cuman karena uh, ini apa hmm, banyak susah jadi banyak tahu gitu jadi banyak pengalaman Alamak, diawali banyak. dari banyak susah mm -hmm. kemudian banyak pengalaman yang untuk bisa dibuat pembelajaran mm -hmm. jadi bisa banyak tahulah gitu kan jadi OD ini terbentuk uh, mulai 2018 2018 bulan 9 nah. Jadi OD ini terbentuk dipropori oleh Neskapi. Neskapi oh, juga. Oh, Neskapi. <laughs> bukan bang? Apa bang? Ya karena bosan aja udah uh, ngapain lagi lah kita ini kan? Di awali kami kan orang-orang jahat lah, tapi nggak jahatnya enggak level tinggi lah kan. Uh. Jahat Tapi nggak nggak korupsi ya bang? Oh, korupsi Maksud lah. maksudnya Apa jahat. Ini, korupsi? ini perilaku diri sendiri bang ya. Iya, seperti oh. ya narkoba, hmm. judi, oh. ada yang judi, narkoba, hmm. mantan maksiat, mantan utang-utang pun ada. Oh, tapi <laughs> <Sampai> sekarang <laughs> utang juga bang? Alhamdulillah udah enggak lagi. Oh. Cuman oh. minta. <laughs> oh. Oh. Okay. Luar biasa, luar biasa. Oke okay, oke okay, bang. Jadi kami OD ini ya berbagai kalangan lah. Tuh ada SN, TNI Polri. Hmm sipilnya juga dong gila ada, <San> ada organisasi-organisasi terlarang enggak lah ya gak, Ormas terlarang ya ormas -ormas terlarang, hampir mendekati tapi hehehe emang ada Ormas terlarang lah ya yang baru-baru ini yang itu. baru dibubarkan kan aduh, Ormas terlarang jalan. kita <sarang> Já, enggak, atau, enggak, enggak udah, ya enggak terafiliasi ya udah udah kita almar, gak terafiliasi. enggak terafiliasi soalnya ini ya ada ah, dakwa dakwah juga ini. Ya dakwanya ya telah gitu menyampaikan dakwah, tidak terlalu apalah. Ekstrim ya. Oh, ya. Nah, dikemas ini, memang lebih apalah, lebih akrab yang bisa diterima masyarakat nah, di eranya nah, lah ya bang nah, ya. Lebih nah, gampang diterima. Ada hmm. komunikasi dua arah antara oh. yang kita ajak sama yang mengajak gitu kan. Jadi komunikasi dua arahnya terjalin gitu kan, oh. tidak terlalu ekstrim. Kau harus baik, enggak. Tetap tahapannya. Sama ini. nih Ludia narkoba dia nih. Oh. Narkoba. Jadi supaya biar jangan. Sekarang alhamdulillah enggak lagi ya. Jauhi narkoba ya. Jauhi. Eh. Oke jadi bang obrolan dakwah dari namanya kan obrolan dakwah yang maksudnya kenapa obrolan dakwah nggak pemuda hijrah? Iya benar kreatif, benar kenapa mesti obrolan dakwah awalnya terbentuk nama obrolan dakwah itu bang nah, itu pun kami ya tentang nggak tahu-tahu kali-kali lah apa ini kan ngajak-ngajak orang dakwah tapi kan intinya sampaikanlah yang baik walaupun satu ayat kan, gitu. oh. benar, benar, benar. walaupun ini kan sampaikan yang baik berarti awalnya karena niat untuk Membuat baik Bang ya, Bang berbuat ya. generasi-generasi muda ini agar lebih kreatif gitu kan dan melaksanakan meng kegiatan-kegiatan yang lebih positiflah gitu kan nongkrong -nongkrong Jadi kari. banyak teman-teman di Obrolan Dakwah itu kan tadi seperti yang Bang Gamal bilang kan dari pemakai narkoba, dari penjudi, maksiat segala macamnya lah ya kan Bang. Nah itu awalnya tertarik untuk masuk atau bergabung ke Obrolan Dakwah gimana Bang? Awalnya, ya, kami inilah adalah ini, ya, kami sering-sering ini atraksi sulap oh. hipnotis. Oh. Ya. Jadi, mereka ini kan terpancing untuk mempelajarinya, kan, oh. gitu kan? Terpancing mempelajarinya dengan syarat harus baik dulu, kan? Gitu, oh, makanya banyak bisa. Banyak. Awalnya sih, orang itu ingin mencuri ilmunya. Tapi syaratnya harus baik dulu orangnya Oh gitu. jadi siapapun mau gabung ayo boleh ayo, ya boleh, tapi, tapi harus baik dulu bayi dulu. Nah, oh, jangan benar -benar. nanti bisa ikut nginotis orang nanti berkejahatan kan? Oh, gitu. Jadi ya metode dakwahnya atau rekrutmennya itu dengan pihak sulap salah satunya ya, uh, Ngasih kreativitas ya, lah ya kawan, seperti sulap ya, tadi gitu ya Kawan-kawan ya. nah. OD menampilkan atraksi sulap hmm. Itu atraksi sulap ya dari jalan atau dari panggung gitu Ada juga sering main-main di panggung oh. Karena di jalan, -jalan Oh, benar-benar. Jadi kalau kami street magic di jalanan itu, ketika kami ada penggalangan dana, hmm, gitu kan, hmm. untuk untuk yang rekan-rekan terkena musibah bencana alam, kami hmm. turut serta lah bersama komunitas-komunitas oh. yang ada di tinggi juga. Oh, nah, oh. jadi banyak kita. yang tertarik ya, bang. Ketika kami penggalangan dana itu kan, ditengok komunitas lain itu kan, nah, ketika kami uh, aksi street magic sulap, hipnotis. Mereka tertarik untuk mengetahui itu belajar mm -hmm. kan gitu oh. kan. Cuman ya itulah syaratnya harus baik dulu itu. Oh, jadi. Terus. Awalnya memang mereka mau berbuat baik itu karena tertarik nih Pak lihat teman-teman nah, ngobrol -teman dakwah yeah. lihat kreatif, uh, keren. Oh, ya. oh kalau punya. Kalian kayak gini keren nih ya kan walaupun kami belum baik tapi kami berusaha untuk baik dan taat gitu oh assalamuala... ini nih yang betul motivasinya nih motivasinya seperti itulah oh, apapun pekerjaannya, apapun nah, kegiatannya apapun nah. yang bisa tetap berdakwah mengajak orang dalam kebaikan gitu ya, ya Bang Kamal lomba-lomba ya? demi kebaikan oh. nah, itu aja, tapi setelah yang teman-teman yang mau bergabung itu itu pas masuk ke dakwah langsung baik Bang ya enggak juga, ada juga yang udah apa hanya tahu ilmunya tapi kan ilmunya Kayak dia pingin hipnotis ya kan hipnotis hmm. gimana sih Bang? baik, dia hanya tapi kami tahu namanya orang hipnotis kan, hmm. bisa membaca menjep... mikro orang itu kan. Hmm. Apakah betul-betul belajarnya bagus apa enggak bisa tahu. Kan? Hmm. Oh. Ada juga yang ketika udah di dalam ya udah enggak lagi dia kan gitu. Oh, berarti niatnya untuk ber berubah hmm. itu hanya ada, belum belum, ada. Ah, belum dari diri sendiri ya Bang ya. Jadi nampaknya itu ketahuan itu apabila dia memang betul-betul untuk hijrah berbuat baik, dia akan dia ada di komunitas itu. Oh. Tapi kalau dia hanya sekedar raja nah enggak memang tidak ada niat berubah, dia pasti akan menjauh dengan segitunya. Oh gitu. Ah, benar benar benar. Iya iya. Jadi tadi main sulap. Bapak yakin orang di pandai main sulap. Nah, ini cerita-cerita sulap benar-benar Bang. Ini hmm. Mas tentang sulap gimana, Bang? Nanti Abang hmm. khawatir. Bisa ini ditunjukkan, kita sulap, di sulap, sulap nanti cerita aja. Iya. Ini sulapnya kan sulap jalanan kan gitu kan. Jadi uh -huh. memanfaatkan benda-benda yang ada di sini lagi. Apa uh -huh. coba di sini? Apa itu? Ado. Oh ini. ini. Obeng -obeng bisa. Oh ini ini. Ya. Ah, itu bengobeng. Oke, okay, coba ditunjukkan kamera, Bang. Obeng. Ma oh, coba lihat lihat lihat dulu. Jangan, Bang. Entar, Bang. Jangan itu mau dipatahkan. Nah, iya, eh, soalnya apa? itu ini. untuk apa kalian? Mau dihilangkan. Bang. Jangan hilangkan, bang, bang. Nanti nggak ya. ada untuk ini kami, Masa, masanya, masanya. hah? Alhamdulillah. Penyakit ini bang. bang. Orang Indonesia itu yang jago bukan masukkan obeng ke mata atau ngilangkan obeng, yang bisa ngilangkan data dan kasus. Oh, iya, iya. Itu orang Indonesia. juga Enggak iya. ini benar itu <tapun <tapun ini nih. mau dimasukkan ke mata nanti pak podcast perjalanan jadi saksi pak nanti masuk bayangkan ayo nah, udah iya udah habis. bang udah bang yang aduh. BPJS ada kan aduh, atau kita masukkan ke lubang yang lain aja lah yang, yang udah ada lubang ya kan ah lubang apa itu apa <tap> itu <tap> <tap> Aduh gawat <tap> <tap> jadi gini ini. coba tolong dibantu bang megang-megang bang coba. kami lihat nah, dulu nasi gak kan bawaan dari saya nih. Iya, e. e. ini Obeng apa? Kami ini, ini podcaster jalanan. Ngapain ini nih? Oh, oke, okay. ini mana kamera? Kameranya nih. Heeh. Uh. Jadi, mainnya di mana Mainnya. Oh, bisa dicok asli asli itu, asli obengnya. Oh, bawaan dari ini obeng. Oh, tunggu Bang. Berkarat pula itu. Heeh, <tulah> <Ajab. tulah> Berkarat, guys. Ajap ini. Oke, okay, kita kita bang, ini yang asli. Ini jangan hilang aja, jangan jangan oke, patah ya. lah, Bang. Enggak ada obeng kami lagi, Bang. Jadi uh, bisa juga ini ini sebagai di Oh. Nah. Di ya. Oke, okay, bentar biar saya ngejum oke, oke. Lihat ya ini asliya ubangnya ya Bismillahirrahmanirrahim Sim sim sim mani manikam. kam Barulian jula-jula Nariknya 5 juta Siap itu malas membayarnya Banyak itu, banyak, banyak itu ya banyak, Nah banyak. ikut dia, dia Ikut apa? Arisan online <laughs> Jangan mau lagi Narik 5 juta Sim simu sim mani kam Barulian jula-jula Yang listrik dan telepon Gak nyambung tulal itu Iya Bismillahirrahmanirrahim Ayo ma'ajab Aduh Masuk ya ai Abang kalau Abang swipe ini gini swipe gratis swipe gratis ini ya, swipe gratis ya. nih swipe gratis masuk ay, udah narikin ai ai ngirinya Bologna sakit karena ini alhamdulillah boleh diulang Bang ah, boleh boleh ada lubang satu lagi enggak ada ada Aduh, aduh, aduh, aduh, sorry, sorry. Aduh. Nah, masuk deh bareng -bareng. aduh, aduh, okay. aduh, okay. aduh, Terlalu. aduh, so. wow. luar biasa, luar biasa. Kulit kulit aduh, intinya. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, keren keren, keren, keren. Oh mana yang bertanggung jawab habis efek dari atrak tadi apa? jalanan polkis terjalanan oh, ya. jalanan yang bertanggung jawab katanya. kenapa itu bang kenapa? karena gak ada asuransinya ini aduh itu makai dari pertama Ay. kami tanya BPJS nya Ay. Ay. tapi saya rasa itu asli loh benar ini ya lihat pak lobang hidung kita pak paling dalam pak sejarik Sejar, link ini masuk pak dari klik jadi abang upel pakai obeng hah ah Orang, Tangan tangan orang semua itu sendok garpu lah, padahal, padahal ini ada yang kecil milih yang besar. Ini oh, ada, ada yang kecil lah, ada yang besar kecil -kecil kali ya. <laughs> Ayo, Ay. Pak, enggak coba, Bung. Ini jari klingking, bung? Ya, nah. Lebih panjang ini, Bung. Aduh, saya... enggak bisa bengkok kalau jari kelingking. Upel kita kan, Bung, bisa bengkok, tapi namanya manusia itu enggak ada hebatnya. Uh, uh, uh. ada hebatnya tetap manusia itu lemah. jadi benar. jadi aku udah percaya bung bang Kamal ini bisa sulap. sebetulnya itu kulit kulitnya belum intinya. masih ada yang lebih masih bisa lagi lebih bang. Ya. Lagi, tapi harus bayar satu jam berapa? Oh lebih mahal kita bung dibayar bung. Masih ini promosi promosi orang ini mesikmuran obron dakwah perkecer jalan lebih mahal bayar <gulassisini> yang satu lagi yang harga murah ada paket sulap harga murah apa <gulau> uh, <yeah. tentukan> uh, <yeah. gulau> paket sulap harga murah ma ini banyak bonus ini dikasih untuk apa murah, untuk ya. para bung di sana Toh... asik Masya Allah luar biasa um, belajar trik ini gratis uh. nah, ini memang uh, yang paling bawah ini paling murah paket murah meriah ini nanti pindah nggak mungkin kan ini pindah ya ini pindah kemari biasa bohong luar biasa nomor dua ya ini nomor dua tetap kita meriah pulas jadi itulah di obrolan doa ada suka dukanya ada bercanda ya. kayak ginian, uh, ya, menarik, -menarik. Uh, Jadi kalau orang itu untuk memberi nasihat itu harus keadaan rileks, santai dah. Oh. oh ya. Oke okay, okay. Jadi sama dia kok gini, jangan uh -uh. Neng jangan nengok ke kiri. Kan. Uh -uh. Atau jangan kan? Tapi dia harus nengok dah. Oh ya ya. Ah, Toko parfum itu sering. Nah itu. Jangan lihat Jadi ke orang kiri. Jadi kalau manusia ya? itu dia tidak tidak apa dah. Hindarilah kalau himbauan tuh kata jangan nanti tidak seperti. Saya, eh, tidak, saya tidak korupsi saya tidak korupsi Yang korupsi tidak jadinya korupsi ya jadinya. iya hindari uh. kata jangan jadi, nanti tidak gitu. oh eh, jadi jangan ngebut kata gitu kan supir tuh, ngebut, tuh. Eh. jadi jadi kayak, gitu. jadi kayak mana Aku biar nggak supir 10 tahun kok nggak boleh ngebut eh, gitu. iya. nah, gitu, kan. jadi kalau tadi korupsi kayak mana biar nggak korupsi makanya kan nah, itu, jangan korupsi <laughs> oke <Okay. laughs> Menarik, menarik, menarik, tapi uh. tadi saya lihat sebenarnya saya lebih suka ininya ajian, ajiannya apa tadi, ajiannya tadi, pas sebelum masuk. E bacaannya iya, doa doanya, iya mantra mantra dua terik. baris ya, dua baris ya, sim sim sim, manikam parulian, jula jula, narik pertama, bayar lima juta, habis itu enggak membayarnya, <laughs> <laughs> itu memang enggak banyak, memang ya. banyak, memang ya bang. Onel, onel onel Arisan. memang ah. onel banyak, <laughs> <laughs> memang luar biasa. Oke itu tadi luar biasa ya uh, dari OD ternyata terbukti ya ternyata benar-benar sulap iya jadi street apa, magic magic street street, street, uh, street uh, magic uh, ya yeah, kan teman-teman ini terus uh, uh, tujuannya apa tujuannya selain menghibur juga untuk mengajak teman-teman yang memang awalnya nggak baik tadi kan hmm. banyak uh, terlibat uh, apa uh, menjadi korban yeah. narkoba terus yeah. berjudi apa segala macamnya mm -mm. Terus diajak sama teman-teman obrolan dakwah untuk ayo gabung ke kita nanti ya. kita ajarin sulap gini-gini. Ya nah, jadi punya kreatif, kreatif ya. Lebih baik lagi lah kan positif oh. lagi giatnya. Jadi nah, giat ya. handalan obrolan dakwah itu sebagai panitia gas kan gitu kan. Oh sedekah, gitu. oh ya ya. Oh, bang Samsir ya, ya bagian dari obrolan ah, dakwah. Tadi tadi uh, for... bang Samsir itu anggota OD juga. Oh, oh, jadi cikal eh. bakal gas tadi benar nah. sebelum ada podcast kita sebelumnya itu. Ya, Cikal bakal gas itu memang dari obrolan da'wah Obrolan dari kan? obrolan da'wah da komunitas lah kita bilang hmm. ya, Jadi betul. kan itulah sebagai program andalan gas itu sebagai kegiatan yang positif Masya oh, nah, Allah, Allah di luar setengah. biasa nah, Karena hmm. banyak kamu-kamu doa apa kita yang ditelantarkan kan hmm. gitu kan Siapa yang melantarkan bang? Ya, nah. <coughs> <coughs> ya Bapak itu ya Bapak itu <coughs> Bapak itu berarti yang melantarkan? Ya. Nampak, oh, gitu. nampak terlantar lah kan, timbullah <laughs> rasa apa? Berarti nampak terlantar bukan ditelantarkan <laughs> Iya iya iya, beda, beda ya. Nampuan, ya. Temuan lah temuan. Lah. Temuan. <laughs> <aduh. laughs> Kalau udah temuan nih bahaya. Berarti nah. uh, kegiatan obrol dakwah ini tadi selain uh, kreatif, magic tadi, nah, terus uh, ngaji, uh, gas ya, ngaji mengaji juga. Uh, terus uh, mengaji ya uh, kajian jok, rutin. Oh ada juga kajian rutin. Jok, tapi ngaji-ngaji yang apalah yang benar, nggak mengarah-mengarah ke ini kan gitu nah, kan? Mengarah mana? yang agak Keras, ekstrem, oh, gitu. berarti ada yang ngaji ekstrem. Maksudnya, ngaji ah, yang juga. Sih, triak -triak kaya, itu ada yang ngajeng ekstrem, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Tadi kajian bu, kajian. Ini kajian. Ayo kita berpuasa apa begini tiba-tiba. Ustadz yang cucuk-cucuk hidung ah. gini kan ekstrim Oh <laughs> makanya tadi saya tanyakan itu ada kajian ekstrim kayak itu gitu kan? maksudnya, maksudnya sambil naik sepeda uh, sambil naik sepeda dakwah terus nah. sambil atraksi sulap dakwah e, ternyata iya. kayak gitu e, itu, kan, itu kajian, kajian ekstrim, ekstrim. Oh. sepeda di kampung-kampung tuh tengok-tengok masyarakat itu kan janda-janda mm. Bang janda Janda yang enggak mampu gitu. Ah, oh, jadi Apalagi. udah tahu bang, tahu tempat-tempat janda yang enggak mampu. Yang muda lah yang tua. <laughs> Kalau yang tua tuh ada juga. Ada juga. Tua -tua. Tapi sering dilewatin. Sering dilewatin aja <laughs> yang muda lewat. Iya. Yang uh, muda ya. Oh iya. iya. Yang tua didatangi Oh datang. Oh iya. Oh, karena yang karena tua itu, itu yang tua itu mamanya. Nah, itu yang tua itu mamanya nah, gitu. muda, keluarga <laughs> janda keluarga. Ini kampung <laughs> janda <bang>. lah. <laughs> iya. Oke luar biasa. <laughs> luar biasa Dan uh, kita juga tahu bahwasannya mm -hmm. uh, obrolan dakwah ini punya channel youtube juga ada ya. kayak uh -uh. kita nih iya sebenarnya duluan orang ini senior oh. di dunia youtuber oke okay. itu anak youtuber juga Aku tapi YouTuber. belum ada iklannya <laughs> belum adsense <laughs> iya belum adsense ah dan okay, channel youtubenya itu keren ah. kenapa gimana, gimana gimana karena channel youtubenya mungkin bang jali bisa jelaskan iya uh, itu kontennya apa apa aja tuh. film pendek Iya, makanya ya. Bang Jalik biar jelaskan. Ya. Buat yang subscribe podcast jalanan yeah. karena podcast jalanan lebih banyak subscribe-nya. Iya, e iya. E e tolong subscribe kami dulu. Iya. E e <laughs> <laughs> <laughs> Apa, Apa nama channel Bang Jalik? Ngobrolan Jali. dakwah. Oke, tuh Bisa. bung di rumah bantu support tuh. General obrolan dakwah atau ngobrolan dakwah_ obrol dakwah langsung oh. muncul nanti oh, oh iya, iya. Tuh, langsung aja keywordnya obrol dakwah ya Obrolan bantu ndakwa. tuh Channel jadi obrolnya, obrol dakwah isi-isi channelnya itu kan film pendek kira-kira ya. eh, ya, boleh saya cerita sedikit iya ah, Oke, boleh, agak boleh. cepat jangan lama-lama durasi iya, durasi, iya. Ya. Durasi, ya. Ya, makin mahal bayarnya jadi kalian salah nanti sa salah oh. satu yang membuat saya tertarik hijrah oh iya oh. ini adalah konten-konten kreator yang dibuat oleh Bang Wawan dan Bang Kamal masih iya, iya. gimana nih Bang boleh nanti para pemirsa porset jalanan mm -hmm. Lihatlah tingkah kekonyolan dakwah mm -hmm. Dan ada komedi-komedinya mm -hmm. Yang sangat lucu mm -hmm. Jadi itu yang membuat salah satu saya Tertarik ingin Tertarik bergabung di obrol dakwah oh, ya, betul. Dulu abang sebelumnya apa nih uh, latar belakang abang enggak iya, Dari sebelum berhijrah Tadi kan abang bilang abang uh, sebelum saya berhijrah saya tertarik Dulu abang sebelum berhijrah abang apa yang abang buat rupanya kalau ini agak sedikit ngeri nih uh. maksiat soalnya oh hmm. buka Agar ya jangan di di diburang uh -uh. kan? uh. ya oh ya, nama ya, saya salah satunya saya ini pengguna narkoba oh. oh ya mohon maaf aja waktu masih gabung di pertama obrol dakwah ya saya masih mereng-mereng mulutnya merengnya kan. <laughs> <tuk> <tuk> nah, <tuk> nah, ditampar Bang Kamal, kau uh. oh, mereng mereng aja nih. Uh. <laughs> Biar rata ya, tampil oh, kali ya. Mereng mereng ini, bisa dibilang belum tobat sepenuhnya lah, gitu. Iya, ya. oh. Sepenuh. oh, hilang, sayang, sayang obat tuh tadi ya. Tadi mungkin Bang Kamal, hilang <laughs> biasa ya. Ada satu lagi yang luar biasanya diobrol apa tak wah. Apa itu bang? Mungkin harus bung bung tahu. Ah, iya. Apa itu bung. Egb. Apa oh, itu? energi. Gerakan bersuci. Oh. Bersyukur itu gimana tuh maksudnya? Demi Allah hmm. saya bisa berhenti merokok. Allah sedap sedap. Bung, -bung masih merokok? Masih. Masih, masih, masih. Boleh datang nanti di EGB. Obrolan dakwa? Biar kita EGB. Oh dia uh, bentuknya maksudnya terapi? Terapi. Oh. oh. Ya, enggak, yang lebih kita, agrib. kita kita agrib. tabibnya agrib. ya tabibnya agrib. ya, tabibnya ya tabib Bung, kita kepingin memang rendir rokok. Namun kalau suruh datang ke obrol dakwah, kita kan syuting aja nih bung kegiatan kita. Waktu kita terbatas. Iya betul. Jam terbang kita ya jadwal kita iya. ya. Iya. Bisa kalau kita diundang lagi nanti kita datangkan. Kalau kalau via via telepon bisa terapinya? <tampilnya> bisa. Hah? Bisa juga? Bisa. Uh, gimana so mas ah, Ini gimana aja. <tampilnya> eh. Gimana gimana? Jadi bang Wawan itu pernah mengegb orang Senusantara, senusantara, luar biasa, luar biasa. Pakai, itu caranya gimana? Pakai aplikasi Indoveter. Uh, indovator. indovator tuh ini kayak hati-hati ya, bang, hati. Oh, iya, nah, iya. Lalu? Itu reaksi yang bila kena reaksi Gb-nya itu, kena mm -hmm. itu dia akan muntah-muntah. Oh. Rokok itu pahit sepahit pahitnya, lebih racun. Berarti pas yang Aku ada merokok pahit itu nih, kena juga Nusantara Senusantara kan? Eh, iya, takutku nih. Eh, nanti kalau EGB dia uh, ini nanti emang gue pikirin EGB bukan. itu bukan TGP, energi, ya? EGB ya? energi gerakan bersuci. Oh, iya, energi nanti kalau... <laughs> bang pakai Bang pakai mekwang. Bang, bang. bang. bang. astagfirullah, <laughs> apa itu? Bang, apa tadi? Apa yang mau abang tadi bilang tadi? Energi gerakan bersuci itu. Uh -huh. uh, diawali dari uh, awalnya itu uh, berasal dari emosional pradum teknik gitu uh. karena jadi sama anak obran dakwah ini dikembangkan lagi menjadi energi gerakan oh. bersuci ya. biar lebih di islamkan ya di islamkan lah disana namanya ya disana keren keren keren jadi Bung sangat terbukti EGB Masya Allah, ini Masya luar biasa ya banyak membantu para-para yang prokok perokok iya aktif iya mm -mm. Dan oh, yang kebiasaan hutang pun bisa kita ini kan. <laughs> kalau yang bisa oh, ya okay. jadi, jadi bisa kalau EGBD bisa ngobatin orang yang nggak bayar utang jadi bayar utang, bisa. Bisa. Iya ini debt collector perlu ini kayaknya ini. Kayak cuan nih. Iya. <laughs> kita jual aja orang ini nih. <laughs> e, e, iya. <laughs> jujur bung, anak anak OD nih. Uh. Badannya, masya Allah, ini kami ini masih kecil kali badannya. Ada teman kami namanya Budi. Hahaha, <laughs> seperti biksu, karena oh. nonton bumbu uh, nah, apalagi Akmal, Akmal, uh, uh, Akmal ya, udah, udah, apa Gas gas, sama gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, gak, duduk aja. gak, gak, gak, gak, gak, benar benar benar. benar. gak, kan, EGB. luar biasa terapi, energi gerakan bersuci. ada dalam dalam burudu, metode Islam berudu oh seperti saya umum cuma enggak ada nepo nepo dindi oh cuma nanti di moderatori kayak bang kamal nanti kan hmm. kita berhadapan pak oh nah, itu yang pengetahuan saya hmm. oh. pakai mic pakai eh. mic oh, oh. ini A podcaster apa, ini apa apa, apa. ini nggak formal e, iya ini mau bilang apa ranan macam ranan iya iya jadi salah satu personil ini juga mm -hmm. Bang Wawan ha, mm -hmm. gitu kan Dia ha, ada famili saudara-saudara yang mengalami setruk ringan uh. Susah jalan ha, Terapi tulang ha, hmm. Ke seleo ha, uh. Gratis bisa datang langsung ke Yang eh, banyaknya Gawen Odeni banyak, banyak banyak Jadi maksudnya Yang tadi itu cuman baru kulit-kulit Oh tuh. pas kulit-kulitnya orang nah. buktinya senusan Tara diobatin orang ini terapi. Benar-benar nah, Kalau ada tuyul di rumah bisa ditangkap Menarik oh, ya Iya Oh. banyak kegiatan dari apa meji terapi ini, ini, ini ya. hmm. penggunaan narkoba Coba selama bergabung sama ud ini uh -uh. gimana pembinaan penjualan narkoba bagaimana <laughs> pembinaan ud ini gimana uh, uh, kesannya ya, kesannya Kalau saya pribadi sih ud ini udah ngerubah saya merubah yang mana dulu apa ya, yang mana di pribahasa itu saya dicelupkan ke lumpur OD ini yang mengangkat memursikan oh. saya. Pantas Abang Ganteng sekarang oh. ya. Iya. Ya. Ya. Oh. Karena oh. dari oh. bertiga tengak abangnya yang paling ganteng. Limis sekali. Iya. Terus di dalam OD ini banyak kegiatan. Hmm. Salah Satu satunya olahraga bersepeda. Oh. Yeah. Terus sulap-sulap tadi kan? Magic. Terus banyak lagi lah yang nggak bisa dijabarin kan. Terus ada anak komunitas yang bergerak di bidang kedekat. Iya, iya, iya. Penggalangan dana dan lain-lain lah begitu. Luar biasa ya, jadi abang dulu pengguna narkoba juga. Terus kan bukan kalau dia bukan pengguna. Oh, jadi <laughs> badan, oh, oh, berarti dulu, dulu kita pernah bergerak dengan BNN. <laughs> Hampir targetnya dia yang kami tangkap oh. oh, luar biasa. Kalau Allah juga ya, pernah, pernah megang berapa banyak bang? Uh, gak banyak sih, cuman paling kilo nggak oh, nyampe oh, oh, oh gitu Pak oh namanya sih masih bandar ya. kecil iya yeah. yeah. on lepas-lepas ya, buat konsumsi sendirilah ya orang sendiri sombong sendiri sombong sendiri sombong mabok nggak bagi-bagi Oh, Tapi ya, itu banyaknya memang gak, gak, ada, minggu. gak ada yang terkumpul gitu, memang gak ada sia Setan -sia uh, lah, gua, uh. Uh, berarti memang abang udah mengetahui lah bosnya itu gitupun banyak uang yang dihasilkan dari jual narkoba itu gak ada artinya juga banyak ya. Artinya, Jadi kan ken pertama kenal sama teman-teman OD ini gimana bang? Pertama kenal sih lihat ya, lihat postingan mereka gitu kan. Uh -huh. Terus ada salah satu foundernya gas, uh -huh. uh, Samsir kan, uh -huh. memang berteman lama dari kecil uh -huh. gitu kan. Uh -huh. Jadi saya minta. Memang meniatkan untuk berubah uh -huh. Jadi ikut beliau lah gitu oh. Melihat ada kegiatan-kegiatan gas ini Kajian-kajian oh. oh. Jadi saya ngerasa harus ikut itu gitu Ternyata teman-teman di OD pun juga asik-asik orangnya asik -asik ya asik -asik Kayak Bang, bang Kamal tadi, Bang apa Bang Jali ya, hmm. Enak-enak orang-orangnya Jadi inilah untuk Bung-bung yang ada di OD ini hmm. Kan ini orang-orang yang bertransformasi, isra kalau bisa. tadi dari lumpur terus, kan langsung. ini kan kendalanya mungkin banyak di luar sana para pemakai atau pecandu narkoba ini kesulitan dalam untuk. pasti keinginan banyak keinginan udah nggak mau pengen pakai narkoba tapi nggak bisa dilepas karena udah jadi kebutuhan ya pak. iya kebutuhan bahkan jadi udah harus keharusan ya kan apapun caranya yang penting. bisa ada kakak ada. Ada sayang ada, jadi tipsnya untuk kawan-kawan yang di sana mungkin masih memangin narkoba, kira-kira untuk ijra itu atau lepas total dari narkoba itu apa? Mungkin dari bangsa dan dulu Iya benar-benar. Kalau tips dari saya sih yang paling utama tuh niat, niat, niatnya ingin berubah gitu kan. Dari diri sendiri ya bang ya. Sendiri yang kedua jauhi lingkungan itu. Jadi pindah, pindah, jauhi lingkungan itu. Yang ketiga Berkumpul sama orang-orang yang udah memang seperti obrolan dakwah ini, orang-orang soleh, orang soleh lah, soleh yang lainnya oh, lah gitu. oh, Ibaratnya yang... rubah lingkungan pertemanan, ya, ling benar. Oh, mungkin dulu gabung sama pe pecandu narkoba, pechandu -narkoba sekaran sama bandar, bandar. Oh, sama bandar. <laughs> oh, pesan <bukan>. maksudnya, <laughs> oh dulu ya kita... kan, lebih, oh enggak, bung, masuk bang sadan dulu kita. Gabungnya sama orang-orang pemakai ya, atau uh, pecandu sekarang gabungnya sama orang-orang kayak obrolan dakwah nih iya. kreatif inovatif berdakwah ya, mudah-mudahan bisa gitu kan oh. oh. gak sulit ya gak perlu harus rehab harus ya, apa gak buktinya saya gak pernah rehab gak pernah, pernah rehab bang nggak ya gak dulu pemakai aktif ya bang aktif. Oh. dua o oh, luar biasa. dua o pake, pake sendiri, sendiri? apa gak tiga apa gak tiga <laughs> minggu melek kayak gini <laughs> Itu pun sarang burung pun bersih, Bang ya. Rumah masuk ke kaca. <lumat> <lumat> iya, Bang. Kayaknya bumbung nih hafal kali ya bahasa-bahasanya. Jangan jangan Kayanya mantan, mantan juga, juga ya. ini. Bang. <lumat> ini saya bang, gitu. kami kalau podcast, Bang, yang kami bahas, Bang, tabu, bapak itu. Bapak itu. Lemang, <lumat> lemang. Roti <lumat> kacang roti kacang berarti sering nonton juga bang. jujur saya sudah subscribe wah wow, mantap, mantap makasih, mas. kita udah subscribe belum channel nah. obrondak udah kayak oh, ya. Udah. dari bang Jali lah tipsnya uh, uh. lanjut bang ya kalau saya mungkin salah satunya keluarga ya dulu. Mm -mm. keluarga itu jangan mentang-mentang anaknya udah jadi pengguna sebenarnya kan ini korban ini Oh pengguna ini korban ya korban. Pak? Oh korban Seharusnya ya lingkungan di masyarakat itu Berperan, berperan aktif Berperan aktif Ini yang disalahkan pengguna Pengguna yang gak ada duit mencuri Mencuri oh, mereka yeah. Efeknya mencuri gak ada duit hmm. Padahal kalau lingkungan atau kepling lah kita bilang hmm, ya hmm. Bisa menegur bandar-bandar yang jual di kampung itu hmm. Mungkin gak akan ada anak-anak generasi muda Yang kanduan narkoba satu keluarga, yang kedua ya seperti yang kata Brother Saadan hmm. harus ganti lingkungan, hmm. buang semua kontak-kontak person, ganti kawan-kawan, hmm. ya kalau memang perlu mau dibantu berubah datang aja ke TST Samsir Insya Allah kita bantu teman-teman oh, obrolan dakwah siap bantu ya iya. bang oh, kawan-kawannya kawan-kawan Ode ini nongkrong di TST Samsir Bukan ya samsir. Oh, jadi itu tadi ya bang ya peran keluarga juga penting ya iya. tapi TST Samsir sering di apa diusir sama satpol PP eh, iya. ya nanti kita bicarakan itu <laughs> tapi mahal nanti TST nya di sana. kalau anak Ode boleh dibilang ini ya ada diskonnya, kalau woi mantap oh. kali. Serius, ini 8 orang, satu, kentang gratis Ma. 8 orang, satu, kentang itu foundernya sendiri, loh. Ya. kalau Ini kalau masuk founder foundernya ya. kan apa? Alul Sedekah ini, pokoknya Sedekah, Sedekah, Sedekah. Ma. jualan ya Sedekah dia. Luar biasa lalu, lalu, lalu, kita lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, belum lalu, lalu, tanah lapang lalu, Tana ini lalu, lalu, lalu, lalu, Musola, Musola, musola. Oh minjam minja, sama misalnya kuki, retan, alam, ode, toko wujud juga, oh ternyata oh. ode sudah dipasilitasi pemerintah, oh. di belum, lo jadi yang mana? jelas cuma kami yang lumpang pinjam, duduk. duduk dong, kan? dong, ah, duduk dong, dong, duduk dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, Bang oh. ya? dong, oh. ini dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, jadi ya nih. Ah, enggak ada kalau masuk di sini enggak ada persyaratan. <laughs> enggak ada enggak ada enggak ada, ada, ada administrasi-administrasinya. Yang jujur, penting setia, jujur, jujur, bersyukur, ikhlas itu aja. Masyaallah. Oh, nah, nah. pada Allah ya. Bertaqwa enggak bayar Allah. juga, Bang ya. Bayar, bayar. Enggak ada pakai bulanan. Nah. Nah. Karena organisasi Cuman sebelum masuk bayar nah. bulanan ada. Sekali-sekali bayarilah ngopi kan gitu. Oh kopinya di mana di dupi oh, dunia kopi ya dunia Mas, so, kalau tisti baru tisti samsir tisti samsir, TST. TST samsir. TST. Oh, luar biasa kena. jadi itu dia tadi tips-tipsnya luar biasa, luar biasa. Uh -uh. dan mungkin kita sudah berapa menit ini sudah cukup lama bung. cukup Enggak lama nih bung uh -uh. ngobrol lama deh kalau cerita sama pengalaman-pengalaman tentang apa kejaran dulu yang dulu dari lumpur seperti teman-temannya cerita dakwah ini enggak ada habisnya nih Bung bener. dan banyak metodenya bener benar bener, bener. Uh -uh. jadi mungkin. bagi teman-teman di rumah kalau memang ingin tahu lagi atau ingin berubah ingin yeah. hijrah tuh datang tadi udah sampaikan Bang Jali gabung ke obrolan dakwah aja yeah. ya. mungkin nanti dibawa kami kasih kontrak kontak person untuk obrolan dakwah eh, Iya benar nah, jadi kawan-kawan yang mau hijrah atau ingin gabung Wah uh. ini nanti di kontaknya kami munculkan ya uh, Atau boleh juga tadi di kepoin tuh channel obron dakwah yeah. Biar tahu kegiatan-kegiatan obrol dakwah apa aja yeah. kan Ya yeah, dan yang pastinya masuknya tanpa syarat Yang penting mau berubah menjadi Benar, orang baik Yang penting niat ya uh, okay. Luar biasa mungkin tuh malam hari ini ya Bang Sa'dan, Bang Kamal, dan Bang Jali uh. Terima kasih, terima kasih udah bang. hadir di channel kami udah. yang terkenal di kota Tebing Tinggi e. ini e. Udah berbagi e. pengalaman e. Udah Jadi, bisa Pesan-pesan eh, huh? untuk Kaula muda Tebing Tinggi ya. ini Oh mau pesan lah e. bang e. Ya, Mau pesan, mari bang e. mau pesan. Ya, kalau mau pesan Kalau mau pesan Buat pesan Kaula muda di kota Tebing Tinggi yang tercinta hmm. ini e. Marilah bergabung dengan orang yang apa, yang baik-baik Yang bermanfaat bagi manusia lainnya kan Oh gitu, asya kan? Karena Kebrok mentalnya seseorang itu tergantung lingkungannya gitu. Betul, kalau betul. kita berada di lingkungan baik, mudah-mudahan baik. Nah. Kalau kita Terolak. di lingkungan kurang sehat, ya kita sakit kan gitu kan. Iya. Lebih-lebihnya jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mas, gitu. nah, karena sebagai manusia ada yang bermanfaat bagi nah, orang nah, lain ya. Nah, ya. Alu, Jadi biasa. kalau anak muda di Indonesia ini punya pikiran seperti Bang Kamal nih Indonesia ini sejak eh, karena kan sejahat-jahatnya orang itu masih ada. Apanya ya? sedih ada. sedih ada, sedih Bang Kamal nah, yang cerita kan ini sedih kan. Ya, ibarat ikan itu kan sekurus kurusnya ikan itu uh, ada, dagingnya, ada dagingnya kan gitu ya yeah. ambil dagingnya buang tulangnya uh, muka, iya gitu. benar intinya kelapa Just muda tadi itu Iya iya yeah. yeah. yeah. inti kehidupan itu ya kelapa muda campur gula merah iya bakwan warnu enak Bang campur pulut oke <laughs> oke okay. okay. makasih banyak Bang Kamal Ayo. Nah, Bang kauen -kauen Jali dan Ode. Bang Sadan, kawan-kawan Ude yang lain, ya. sehat terus. Bung, jangan bosan. Ada taklem nih, Bu. Iya, itu? Ya, ya, itu. Ada itu. Oh, obrolan dakwah. Oh. obrolan dakwah. Positif. Ah. positif, positif luar biasa. Sudah, sudah. enggak ya, mau ketinggalan. Iyalah. Kaya, kita iyalah. iyalah oke okay, baiklah okay. mungkin um, ini kita sudah di penghujung dan pastinya bincang-bincang uh -huh. kita ini tidak apa belum puas belum ingin lebih panjang namun melihat durasi uh -uh. juga waktu juga yang membatasin kita mm -hmm. dan kita tadi ya pasti ya bila perlu ke Ode ya langsung gabung Macam kumpul bareng-bareng ya kan karena Teman-teman di OD juga humble, terima uh, asik -asik langsung. asik-asik uh, uh, asik, ya? Kreatif juga. Kreatif. Kan. Okay, nanti kalau trik-triknya nanti kan uh, atraksi sulapnya hmm. di episode berikutnya lah. Oh, eh, oke, okay, oh, episode eh, khusus. inti-inti OD ini kan gitu oh, kan. Oke, oke. Oke, mungkin nanti kita nah. next kita akan undang kembali yeah. dengan mungkin Magicnya kita Jadi bongkar ya, atau okay, so. kita kasih tahu yeah. triknya baru tadi EGB, EGB. target satu juta viewer ya bung biar kita undang lagi ya baik-baik ya. dan juga tadi mungkin apa ya kiropraktik uh, ya bon setting tadi ya pengobatan pengobatan EGB tadi EGB, e, EGB tadi EGB juga, juga. Iya, iya, oke okay, mungkin okay. saya di sini mengakhiri dari saya bung Arif ya saya pribadi juga undur diri saya bung Gembel nah, dan kawan-kawan dari obrolan Dakwah Oke, kembali lagi kita setir nanti di channel podcaster podcast jalanan yang penting. Podcast, iya, yeah. okay. warahmatullahi wabarakatuh